القالي: "الاستاذ برولو، banjirnya datang. Mundur-mundur. Mundur-mundur, mundur. Banjir susulan datang. Banjir susulan datang. Kosongkan, kosongkan. Allah Akbar, Allah Akbar. Di laporan langsung, langsung dari Gunung Mas. Ya, selamat siang teman-teman. Ini sudah saya lagi pemantauan dari Ciliwung, tepat-tepatnya jalur Gunung Mas, sudah terjadi banjir bandang dan hati-hati yang ada di daerah kawasan bawah.